IG mendadak dicari banyak netizen lantaran topik pembicaraan dalam acara podcast tersebut cukup menghebohkan. Bukan hanya biodata dan profil, akun Instagram pribadi IG Dea OnlyFans juga mendadak ramai oleh para pengikut baru. Dalam kesempatan itu, Dea OnlyFans menceritakan perjalanan karirnya sebagai seorang konten kreator pada platform yang identik dengan foto dan video dewasa. Dalam platform OnlyFans tersebut, Dea membuat foto seksi hingga cosplay dan menjualnya dengan harga yang sudah ditentukan. Diketahui, OnlyFans adalah platform yang didirikan oleh Tim Stockley dan kini dimiliki Phoenix International Limited, berkantor pusat di London, Inggris. Platform OnlyFans terbuka untuk seluruh konten kreator dari negara manapun yang ingin berkreasi dan merauk banyak keuntungan. Para konten kreator bisa memamerkan dan menjual karyanya dalam bentuk foto, video, atau tulisan chatting yang menggambarkan seputar dunia dewasa. Tak main-main, pemilik platform OnlyFans tersebut berani membayar karya konten kreator yang terjual dengan harga yang fantastis. Dia menyebutkan angka yang ia dapatkan dari satu foto yang berhasil terjual. Ia akan mendapatkan $7 dari setiap subscriber namun akan diterima bersih setelah dipotong biaya lain-lain sebesar $5,40. Kalau sosmed aja, itu $7 tapi kepotong dari OnlyFans. Jadi, masuknya ke aku 5,40 dolar hitungannya per subscriber, ujar Dea dikutip berita DIY dari YouTube Dedi Corbuzier, Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Dea pun mengaku menyukai pekerjaannya sebagai konten kreator di OnlyFans. Sehingga orientasinya bukan hanya soal uang tapi juga karena kegemaran. Dea OnlyFans fans merupakan perempuan kenegaraan Indonesia asal Semarang, Jawa Tengah. Dirinya juga aktif di media sosial Instagram dan Twitter dengan menggunakan akun pribadi. Akun Instagram pribadi De Only Fans adalah @exercise dan akun Twitter @exercises. Itulah biodata dan profil De Only Fans, perempuan viral yang raup puluhan juta dari jual foto hingga diundang ke podcast Deddy Corbuzier.